Sepertinya ini serat kayu lebih bagus, Sobat. Bisa diperhatikan ini. Oke, saya tarik lagi dari sini. Tarik, digulingkan. tarik lagi, digulir-gulir, tarik lagi, terus digulir lagi, tarik lagi. Yap.